Analisa Oil tanggal 7 Maret tahun 2022, pergerakan harga minyak saat ini sedang mencoba melanjutkan rally, dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan harga minyak jika terus bertahan di atas area support 123.28, karena ada potensi harga minyak naik lebih lanjut ke sekitar area resistance 127.50, sebaliknya waspadai pergerakan harga minyak jika berhasil menembus ke bawah level support 121.20, karena ada potensi harga minyak berbalik bergerak bearish ke sekitar area support 116.98,